Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini guys, akhir-akhir ini banyak juga yang request kepada saya pasal makanan. Ada nasi ambeng, ada nasi lemak, dan lain sebagainya. Entah kenapa ya, mungkin selera daripada teman-teman sekalian pengen nonton saya ngerieact makanan-makanan. Nah, di sini ada sebuah request guys dari destinasi TV. Nah roti canai terbaik di KL. Resepi kuah dal istimewa dan roti canai. Roti Canai. Kalau bahas Roti Canai saya dengar, ingat dengan Ali Indomala ya, masya Allah. Beliau ini rob, jualan Roti Canai itu masya Allah sangat-sangat, mm, gitu kayaknya ciamik banget gitu kemarin pas saya kesana guys, saya nggak sempat ketemu karena memang jauh juga tempatnya. Waktu itu juga istilahnya saya kan uh, bawa anak ya kan bawa anak-anak dan istri juga, jadi nggak bisa untuk uh, apa ya cepat-cepat seperti itu. Dan kita juga ada program di sana. Maksudnya ada kegiatan seperti itu dan ketika mau jumpa dengan Ali Indo Mala itu memang belum belum ya buk, belum rezekinya mungkin lah untuk jumpa mungkin di lain kesempatan kita boleh istilahnya mencicipi ataupun mereview lah roti canai. Kita sempat dulu itu makan roti canai ya kemarin ya kemarin bukan dulu alamak ya kemarin itu saya sempat makan roti canai ada di Waru terus ada juga di mana ya. Di Sotabar juga ada seperti itu Itu tempat dimana jual roti canai Seperti itu dan ada juga itu memang saya tanya gitu kan, saya interview sedikit dengan orangnya, ternyata dia pernah kerja di Malaysia seperti itu guys. So ya yeah, coba kita lihat guys di sini ada roti canai terbaik katanya ya. Jadi bagaimana penampakannya dan kuahnya gimana gitu. So jom kita tengok videonya guys. Let's go. Mas itu anak kecil kecil lagi, anak kita waktu okay. bawa anak-anak tuh ke kedai. Ada buah ke kedai juga. tuh itu memang lah kalau kita orang meniaga kan mula. Memang banyak-banyak cabaran Dengan modal tak, tak ada, kadang-kadang rugi Kita pun masa tu bukan kita duduk senang, susah dulu Oh Weh beza guys, macam uh, rotinya tu ha, Macam berminyak sangat Weh lembutnya uh, Nama saya Mazlan bin Ahmad Abdullah berasal dari uh, kampung Sungai Buaya Banting Kuala Langat Selangor. Selangor Saya berniaga roti canai lebih kurang 40 tahun Asal saya pandai roti canai ni saya belajar banyak tempat sebenarnya saya saya belajar mula-mula saya belajar di Pantai Morib itu lepas sekolah lah lepas sekolah sekolah memasalahkan adik beradik ramai jadi tak dapat nak tampung keluarga jadi saya terpaksa berhenti tu sekolah agama tu. Uh, kawan ajak pergi uh, bekerja lah di restoran Pantai Morib. Dekat situ saya mula belajar sikit-sikit saja. -sikit Mamak ni dia tak boleh nak bagi kita pandai tu. Kita nak nyorok nak belajar dengan dengan dengan dia ni. Lepas tu di restoran Banting, Restoran Banting pun saya bekerja juga uh, tapi bukan bukan Lembara Chanai. Uh, saya lalak meja Lain-lain orang gitulah Sapu-sapu sampah gitulah. Tapi saya belajar juga Nak tengokkan cara-cara Memang masa tu mamak memang Memang dia tak bagi orang-orang Apa pandai Untuk buat roti, roti canai oh. uh, Masa tu saya belajar sikit Sikit-sikit-sikit lah uh, Lepas tu saya belajar uh, Tebah pakai tuala Pakai kain basah Masa tu uh, Lepas tu belum pandai lagi Lepas tu saya pindah lagi uh, Di restoran Sahalam Uh, nama kedai itu RW Cafe Masa itu pun saya bukan menembar roti canai, bukan Saya kerja sama juga Lala, -lala Pinggan, bahasa-bahasa uh, pinggan gitu. okay. uh, Kadang-kadang saya sekarang kena bekerja tandas juga <laughs> uh, dekat, dekat situlah saya uh, boleh uh, jadi pandai sikit lah Pasal dekat Mama tu kedai restoran tu kedai Melayu Jadi apabila uh, Mama tu tidur saya akan belajar saya ambil tepung yang ada belen-belen yang yang, yang yang tak habis tu kan saya lenyek-lenyek saya teba, cuba teba-teba kan dah beberapa pun saya ingat dalam 3 tahun lah saya buat cara macam tu lepas tu dengan apa saya pandai sedikit sikit, -sikit. lah uh, lepas tu mak mak tu berhenti jadi saya terpaksa saya terpaksa ambil alih jadi bermula dari situ lah saya uh, memperbaiki teknik-teknik Membuat -teknik, uh, roti canai belajar-belajar Dah lepas tu saya berhenti di tu, saya mencari, mencari dalam tahun 80 80-an itu lah. Uh, saya datang ke L, merantau lah ke Kuala Lumpur ni, dekat Bukit Si, dekat Bukit Si. Uh, saya tinggal di situ dengan abang saya Basir, uh, tinggal di situ. Lepas tu kita pun bincang macam mana kini nak cari kerja, ke apa lepas tu saya buat gerai. Gerai di Bukit Si, Kampung Kerinci Betul-betul masih araha tu Masih araha tu dulu dulu Kampung Bukit Si. Tapi Bandaraya tak bagi Bandaraya tak bagi Jadi dirubuhkan gerai saya masa tu Lepas tu saya berpindah pula Ada orang Opa mengatakan Ada kedai kosong dekat uh, Kampung Kerinci empat tingkat uh, Modal ni abang abang saya bagi ni Basih bagi pasal dia tinggal oh, dengan saya Dia pilih dia bagi modal Lepas tu, bapa saya pun, arwah bapa saya dulu pun ada bagi sikit jadi modal Jadi saya mula lah, mula meniaga daripada -dari situ lah saya meniaga Dulu 5 kilo saja. Ah. Kuali pun bukan kuali ini, kuali kecil sahaja Itu pun kadang tak habis pasal mula-mula meniaga Masa tu, kak area-area situ memang ada, ada juga satu dua yang dah buat roti canai masa tu Yang banyak dorongai isteri saya lah, isteri saya yang bantu saya lah Dan membesarkan anak lima orang Masa tu anak kecil-kecil lagi, anak, kita terpaksa bawa anak anak tu ke kedai okay. Ada buai kat kedai juga masa tu Kita pun masa tu bukan kita hidup senang, susah dulu ha, Dia yang ...pergi semangat... ...memanglah kalau kita orang meniaga kan, mula... ...memang banyak banyak cabaran... ...dengan modal oh. tak ada, kadang-kadang rugi... Um, gitu. ...jadi istri saya ini tolong-tolonglah... ...saya besarkan asyik roti canai lah... ...daripada dulu sampai sampai sekarang ni... ...sampai sekarang ni anak-anak dah besar, besar ...dia masing-masing itulah... ...dulu memanglah kita tu ...memang susah lah dulu kan... ...nak besarkan anak dia ada, ada tolongan anak-anak pun ada, ada tolong kalau ada cuti Sabtu minggu anak-anak saya yang secara turun yang yang ada apa ni yang kerja UPM tu pun dia dia datang tolonglah dia tak tolong, tak buat kerja kan uh, dia kerja ada kerja yang lain pula tu jadi kalau cuti tak ada apa-apa kat rumah dia datanglah tolong-tolong saya uh, kat lah saya bermulanya uh, kisah saya la roti canai resepi turun-temurun Masya oh, Allah Resepi ni saya buat cipta sendiri ini Saya cipta sendiri Garam dia letak macam mana Apa semua macam mana Telur dia berapa biji Semua nak kena berses bersesuaian dengan Satu guni itu berapa Oh dia buat dengan tu. alat Telur begini Sukatan dia uh, Garam begini sukatan dia Gula sukatan dia Dan pelantan sukatan dia Memang pakai tangan nah dulu sebelum beli mesinnya pakai tangan. Dan nah, beli mesin kena pakai mesin, tak boleh tak boleh tak larat oh, dikasih ya, mana kata, ya apa kan blue band itu, kayak oh baru, margarin baru ya margarin ya. Indonesia. Baju okay. dia sebatilah nih. Ada nah, saya dua orang yang jaga, jaga nih. Jaga lah sekarang nih. Sepenuh masalah lah tapi saya kena ada juga lah saya kena ada juga nah saya jaga kualiti dia besar kecil dengan rasa kuah tuh betul, hari betul, hari nak betul, kena betul. nak kena tengok hari hmm. hari nak kena pastikan yang betul-betul ini -betul kuah dia hmm. uh, sampai dia yang, yang, yang, yang, yang saya hendak tuh oh, lepas tu kecil besar nih, ini rekananya nih nak kena saya pun kena tengok kecil besar kecil besar terlihat kan. banget guys istilahnya uh lembutnya gitu loh oke okay, nah. Asia. Sebab saya pilih ni roti canai ni. Roti canai ni makanan rakyat Malaysia. Masuk oh, ni orang putih, China, India, Melayu, semua suka roti canai. Oh, dulu saya mula-mula berniaga -mula dulu 50 sen aja di Kerinci Empat Tingkat dulu, Kampung Kerinci Empat hmm. Tingkat dulu. Saya jual 50 sen aja. Masa itu dapat tepung murah kan. Tapi sekarang ni memandangkan harga tepung melambung naik sampai satu guni sampai tujuh puluh lebih, jadi saya terpaksa naikkan naikkan harga itu sampai sering setengah sekarang. dulu oh, telur baru dapat sepuluh ringgit, sekarang tiga belas ringgit setengah. Uh, terong dulu dia boleh dapat lima ringgit, sekarang sepuluh ringgit. Uh, tepung ya, uh, satu lah. guni dulu paklo paklo tiga ringgit, sekarang tujuh puluh lima ringgit sekarang untuk oh, tepung so seguni jadi itu terpaksa kita naikkan naikkan harga untuk roti canai ini kan. Uh, memang masa tu saya boleh kurang tujuh atau lapan tahun saya supplier di uh, UM lah. Ada empat, empat, empat sekolah saya supplier rocanai, saya buat sendiri di, di sana. Sampai oh. sekarang masih masih kadang-kadang teringat kita dia datang sini masa, masa masa kita ke UM dulu, ramai student, -student yang telah berjaya. Masa tu dia student. Makanan pun cari yang murah-murah apa betul, semua kan ah, Itu masa tu kebetulan dia, dia Dia ni daripada Brunei Dia masih mengenali saya dia, Lepas tu dia tanya pada yang dia datang ke sana Dia tanya Lan Roti Canai kenal ke? Kenal ke? Itu dekat Brunei tu Dia dulu dulu student tu dekat, dekat UM Dekat Brunei dia jadi orang, orang yang berpangkat di Brunei Masa tu ada mesuarat apa dari, dari KL Jadi bertanyakan tentang saya, Roti Canai ni Kebetulan dia kenal uh, Dia nostalgia dia dulu masa Masa dulu, student Masa student dulu peker Pekerja UM Masih dia uh, datang uh, uh, uh, uh, dengan saya Bila saya, saya tanya Saya tanya kenapa Ani, Ani uh, Roti Canai Pakcik memang terbaik dia kata <g�itulah> Dan kuah memang terbaik Itulah sampai sekarang ni peker Pekerja UM Datang datang makan ke kedai saya Saya eh, kawan-kawan Hida, dulu mula-mula dia tak macam ni Dulu saya belajar dengan dengan mama tu, dia tak macam ni Puah dia, saya ubah sendiri Saya tambah oh. lagi, berbagai-bagai lagi dia untuk untuk Mesedapkan It's lagi, puah tu Saya dah berbagai-bagai, taruh sardin lah, apalah, tapi tak jadi Tak jadi, macam-macam saya cuba-cuba-cuba Tapi, resipi resepi ni, saya, saya ni, ini yang jadi Kuah yang pertama sekali kuah ni Raja canai siapa-siapa uh, Yang nak jual raja canai Aha. Kuah tu mesti yang terbaik lah Saya cakap Betul-betul uh, kuah lah Kita cipta sendiri pun. macam mana nak sedapkan kuah tu Ya, yeah, bahasa dal Dal tu cari yang jenis yang lembut, yang lembut. Dal tu ah. Dal tu ada lagi lagi Ada dal, dua, dua jenis dal ni Satu dal Yang biasa Australia tu dal Yang kedua ada dal kecil-kecil kecil tu Yang kalau kalau merah tu nak, nak dicampurkan Tapi tak salah banyak lah tu itu dalam Kilo kedua dalam periuk macam, oh, kan. macam ini kan Dalam periuk macam ini ni ni nak kena sekelo Atau sekelo setengah ataupun dua kilo Dan lepas tu kita nak kena Berpasangan dengan uh, ni sambal dia ni nah, baru kita wow. dapat rasa yang istimewa lah dekat sini. Oh, kuranglah dan masalah uh, kurang masalah dia kan pasal sini pun rakyat. pun ramai juga, tapi saya boleh bertahan ni. Saya jaga hari-hari buka, hari-hari uh, buka jarang ke dalam. Duk melengkah, hari raya aja. dengan bulan puasa. Aja. Uh, bulan puasa pun saya buka di Murtabak uh, Murtabak di Bazar Ramadan sana uh, Saya jual roti canai memang dah menu utama saya lah Roti sardin roti telur, okay. roti bawang, roti telur bawang Lepas tu nasi lemak, mee goreng, nasi lemak sambal hijau, nasi lemak sambal merah hmm. Berbagai-bagai kan lah kita punya jualan Woo. Mie goreng, kuih-kuih pun ada juga, orang hantar kuih-kuih Kedai saya terletak di nomor 74 Dataran Seri Angkasa Jaya, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Dan waktu perniagaan saya 6.30 hingga pukul 12.30 hari. Oke oke ada selesai videonya saya so, tadi guys roti canai terbaik memang penuh perjuangan memang penuh usaha dari awal merintis sampai sekarang ya hingga menjadi sebuah nama yang dikenali oleh banyak orang Nah itulah perjuangan kita dan usaha kita tidak lepas daripada menderita- terlebih dahulu baru bersenang kemudian jadi memang harus betul-betul istilahnya kita itu menderita terlebih dahulu baru kita bahagia baru kita menikmati dan di dalam kehidupan pun seperti itu jadi bukan hanya usaha Ah, tapi ketika kita hidup Kehidupan kita mulai dari kecil sampai besar Sampai dewasa sampai istilahnya nanti kita tua Pasti ada istilahnya dari apa namanya ya Susah-susah ke hulu ya kan Senang kemudian Jadi memang harus betul-betul Kalau kita usaha Mau mulai dari awal Ya kita harus susah dulu Jangan langsung Agak ah, enak Yuk mana ada sih yang awal-awal itu enak Yang enak itu ketika akhir Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan Tapi yang namanya manusia Pasti ingin lebih dan lebih-lebih lagi Yang terpenting adalah Apapun yang kita lakukan sekarang Mendapatkan ridho dari Allah Dan kita istilahnya bersyukur dan mensyukur apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat yang sehat di dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja video kali ini, guys. Penasaran? Saya semoga bisa mencicipi nanti. Kalau kita ke Malaysia, saya ada jadwal sih sebenarnya cuman masih dikompromikan ya, yang didiskusikan dengan istri. Kemarin juga, istilahnya udah ngomong-ngomong gimana kalau kita ke Malaysia liburan dan... Dan sebagainya. Kita sudah ngobrol itu juga. Ya. Ya, didoakan aja semoga terwujud ya teman-teman sekalian dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support dan sokong channel ini. Terima kasih banyak dan saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.